ritual-ritual, cara-cara, praktek sihir di dalam sini kayaknya ini ritual elemen tanah, ritual elemen air, yes, elemen api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vionelix Arsenal bersama saya. Jadi uh, di video kali ini saya mau review uh, sebuah buku judulnya "Ramuan Virus Dewasir Volume 2 versi Indonesia: uh, The Science of Magical Ritual and the Ancient Art of Necromancy" Alvarez. Jadi ini karangan teman saya juga namanya Abi. Ya ini kodenya, ekode, simbolnya, logo yang pertama dari Dewasir Seir, perubahan yang kedua. Eh. Nah, ini logonya. Sekarang sudah beda lagi, udah dua kali ganti. Ya. Ini Ramon versi wasir volume 2 yang versi Indonesia. Di ini ada versi Inggrisnya, cuma yang dibuat versi Indonesia buku cetaknya. Ini covernya buatan saya sendiri, ya. buatan saya sendiri. Tapi isinya bukan saya, tapi ya isinya itu buatan teman saya. Nah di belakangnya ini kayak ada model A B C G sampai Z terus ada 1 sampai 0. bisa dibuat by sebenarnya ini kemarin dibuat dengan tujuan e, kayak model papan gitu harusnya memang dia dicetak begini jadi melebar cuma percetakannya nggak nggak ngah dikasih tahu jadi malah berdiri ini kayak model permainan papan apa gitu yang buat terap, yang di, bisa bergerak sendiri anunya itu pointernya itu yang kita pegang bareng-bareng nah ini caranya bagaimana itu dijelasin nanti Ya jadi ini buku kedua Dari Alvires. ya Buku pertamanya kemarin judulnya Roman Terdewa Sihir juga volume 1 yang mengupas 87 ke 78 Sihir yang ada Di seluruh penjuru dunia Nah kayak gitu Ya jadi ini bukunya Cover tebal sama kayak buku Pertama buat teman-teman yang Pengen lihat buku yang pertama Silahkan diklik di kanan atas ya pojok kanan atas oh ya buat teman-teman yang belum subscribe subscribe ya nanti kalau ada buku menarik teman-teman bisa lihat di channel saya karena saya akan bahas banyak buku-buku menarik di sini. ya ini uh, bukunya ada tebalnya itu kisaran 295 halaman ya buat yang belum tahu siapa itu artilis ini ada belakangnya, ini fotonya ada tulisan autornya dia teman-teman atau bisa lihat ke facebooknya Alvirez. Di buku ini membahas tentang sihir e, lebih dalam lagi. Kalau di buku sebelumnya kan kita bahas e, filosofi sihir sendiri itu, yang bagaimana kesalahan-kesalahan tentang pemahaman sihir yang beredar di masyarakat itu gimana. Nah itu yang diluruskan dalam e, di buku pertama. Nah kalau kayak ini yang di buku kedua ini dia lebih membahas tentang e, teknis sihir itu gimana ya kita kita buka sedikit ya keren ya Nah di depan sini ada bacaan bagus tentang fotokopi dan mengutip dipersilahkan ini juga di pembukanya ada mantra Gerizrium Inders indershaina Berkatilah seluruh panca indera dan kesadaran tertinggi untuk terbuka dalam mempelajari dan memahami berbagai pengetahuan sehat yang selama ini disembunyikan dan disamarkan dunia dariku. Ya, kita harus membuka diri yang sebenarnya. Kita itu eh, banyak sesuatu yang disembunyikan oleh di luar sana percaya nggak kalau sebenarnya eh, ketika sesuatu itu disembunyikan pasti ada sesuatu hal di baliknya itu yang kita nggak boleh tahu kayak gitu nah. padahal yang kita nggak boleh tahu itu sesuatu yang menjadi rahasia yang sama ini disembunyikan yang tentunya itu seperti model jalan pintas sesuatu ya model jalan pintas bukan jalan pintas sih Ya, sesuatu yang eh, ibaratnya, kalau kita lihat buah durian itu kan ya, namanya durian kok duri, duri yang nah, di luarnya di dalamnya tapi kan bisa dimakan. Tapi yang selama ini orang lihat durian itu ya, durian kan harusnya kan, kalau orang belum tahu durian yaitu... Eh, dia nggak bakal makan itu namanya dia buah berduri kayak dalamnya itu cuma karena kita sudah tahu durian isinya enak kan kayak gitu jadi ya kita makan tapi yang belum tahu nggak mau makan maksudnya namanya juga duri duri duri semua kok nggak bisa dimakan ya, tapi kan nggak ada ya gitu ya semuanya pasti tahu durian ya, gitu ya. cetakan pertama mei 2017 tujuh belas penulis Arkadis. nah desain cover Pradana biolit ya biolit saya konsultan diterbitkan oleh Dewa Sihir agensi nah sekarang namanya berubah jadi Dewa Sihir altar, official website dewasihir.com ya sekarang berubah websitenya ada haknya sini DH Dewa gitu kayak gitu nah di sini juga ada tingkatan sihir yang kita bahas kemarin ya tujuh tingkatan sihir di buku pertama juga ada dibahas tentang sihir tujuh tingkatan sihir jadi kita yang di tingkatan mana Oke, okay, di sini ada tujuh ramuan. Ya, buat teman-teman, kenapa ramuan dia? Ya? Ramuan itu bukan sekedar uh, cara meramu, ramuan cairan gitu, enggak. Cuma ramuan itu kan ibaratnya kumpulan dari sesuatu. Misalkan kalau kita meramu jamu, kan ya. Jamu itu ramuan jamu kan, dari bahan A, bahan B, bahan C, bahan D, bahan F nah kalau ini ramuan dalam bentuk pengetahuan kayak gitu. di sini dibahas sihir di kalangan elit nah jadi ceritanya dulu itu panjang sekali jadi ada orang nggak percaya sama sihir ya teman saya ini nggak percaya sama sihir nah di sini uh, ada dimensi sihir di sini dituliskan sihir merupakan seni memberdayakan magis jika anda ingin memberikan wujud maka ikut sertakan ran science jika tidak, ya hanya menjadi bayangan tanpa wujud. ya Jadi, yang namanya sihir itu memang kita harus uh, menyatukan dengan peran sains, kayak gitu ya. Enggak, kalau nggak ada sains, ya jadi ya percuma. Eh, bayangan doang, kayak gitu. Ibaratnya kayak gini: kamu punya angan-angan ingin uh, menjadi seorang uh, pilot, misalkan ya, teman-teman pengen jadi seorang pilot kita memperdayakan sihir ya, kemampuan magis kita bagaimana caranya supaya kita jadi pilot ya tentu kita nggak bisa kan nggak bisa sekedar baca mana langsung kita berubah jadi pilot nggak bisa, kita harus uh, menggunakan sains ya. logika, gimana sih caranya supaya jadi pilot, ya pertama kita harus memang niat dulu, kedua pelajari dulu pilot itu bagaimana, terus gimana caranya uh, belajar langkah-langkah selanjutnya gimana uh, kuliah terus apalagi membaca pengetahuan seputar e, pesawat dan pilot itu bagaimana kan kayak gitu namanya kan e, dipadukan dengan sains ya terus ini ada ramuan dua wawancara eksklusif ini yang saya bilang tadi itu namanya wika poison spell yang saya cerita tadi teman saya itu nggak percaya awalnya dia kira itu e, meningkatkan sugesti ya, saya baca ininya jadi itu dia e, minta ramuan supaya bisa e, berbahasa asing dengan baik ya, gitu jadi disuruh ngambil air ya cerita lengkapnya ini disuruh ngambil air habis tuh disuruhkan dengar spell MP3 kayak gitu mantra isinya yang durasinya 5 menit yang dikirimkan pakai Voice Note di WA itu kan ya. Abis itu kita disuruh minum airnya, disitu dia nya, suruh minum air. Dia dia bilang ini paling cuma sugesti supaya efek-efeknya lebih oke, okay. nah kayak gitu. Tapi setelah setengah jam dia malah mual nggak ada dan muntah tanpa alasan yang jelas. Ya, di sini dibaca. Setelah semua reda, saya melanjutkan baca buku pemberian yang baru tiba sore tadi. Sang waktu chat WA nya masuk dengan pertanyaan sederhana bagaimana tubuhmu ada bagian yang sakit jika anda berada di posisi saja mungkin anda merasa kebingungan, heran dan takjub bercampur, aduk bersamaan ini benar-benar sihir, ini benar-benar ajait bagaimana melakukannya jam-jam ini salah satu teknik sihir tradisional Afrika yang dikenal dengan Kodo. hanya saja ini teknik kontemporernya. saat ini dikenal dengan wika poison spell nah kayak gitu ya ini ada foto, membahas foto Terus ada cara melakukan wika poison spell yang saya bacakan ceritanya tadi Cara-caranya tekniknya di disini lebih kasir banget nah, Terus ada namanya crystal gazing nah, Terus ada membahas instrumen, tarian, spirit purnama, terus ada bola kristal yang dipinasi terus batu batuannya ya batu-batuan kristal itu fungsinya ada di bawah di sini kayak uh, rose quartz energi cinta kedamaian kebahagiaan dan penyembuhan fisik terus ada latihan kepekaan latihan membuat bola energi kan bola ini sudah tahu teman-teman ya. cuma di sini ada cara khususnya ada purifikasi konsen konsekrasi Anubola Kristal inisiasi nah, terus Black Magic Mirror dan masih banyak lagi di sini di sini juga ada tentang uh, penyembuhan dengan herbal ya seni membaca daun teh ya daun teh itu bisa dibaca ya kayak gitu di sini masih banyak lagi ini ada nekromansi saya bacakan sedikit aja nih. Praktek necromansi sendiri dalam arti lu adalah ritual yang melibatkan dunia kematian dalam ritualnya, seperti berkomunikasi dengan seseorang yang telah mati, baik dengan cara mengundang arwah mereka dalam bentuk penampakan, atau memperkuat kehadiran spirit mereka di dalam dari alam kematian kembali ke alam kehidupan melalui medium khusus untuk berbagai tujuan. Nah, kayak gitu Ada caranya di sini. Gak ada di buku-buku lain, gak ada yang bahasanya. Ya. Paling bullshit kata mereka padahal ya mereka nggak tahu ilmunya dan masih banyak lagi ritual-ritual cara-cara praktek ya, dalam yang sini kayak ini ritual elemen tanah, ritual elemen air, ya, elemen api, elemen matahari dan latihan-latihan banyak kesadaran numerologi sedikit di sini ada membaca uh, tulisan telapak tangan ya itu dia Buat teman-teman yang memang penasaran Sama buku ini silahkan e, Bisa kontak saya di Ada di deskripsi Di bawah nanti ya saya tulisin Atau langsung beli di, di e-commerce saja Nanti saya sertakan linknya Itu dia buku ini memang e, Kalau menurut saya Lebih berat bahasanya Dibanding dengan buku-buku kan buku-buku sebelumnya Yang versi volume 1 Jadi ini lebih ke arah Praktis yang Praktek yang lebih mendalam lagi dengan syarat memang harus paham, uh, harus ibaratnya harus lulus dulu buku yang pertama baru bisa melanjutkan untuk buku yang kedua ini. Karena kalau memang uh, di buku pertama itu sulit untuk memahami, apalagi buku kedua ini, uh, saya jamin lebih sulit lagi bahasannya kayak gitu. Kalau belum paham di buku yang satu, tapi kalau sudah di buku satu udah tamat, udah paham gitu ya. Jadi buku yang kedua ini ya lumayan nggak bisa meraba-raba dikit bahasannya. Memang ini saya aku ini agak berat sedikit bahasannya dibanding buku yang pertama ya seperti saya lihat tadi. Oke itu aja. Semoga review ini bermanfaat walaupun saya bahasnya tadi nggak semuanya. Tapi teman-teman nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung komen di bawah ya. Oke itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.